Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tangisan Nabi Muhammad yang membuat arsy di atas langit bergetar. Dikisahkan, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad mengerjakan ibadah tawaf mengelilingi Kaabah di kota suci Makkah. Saat sedang tawaf, tiba-tiba beliau mendengar suara zikir seorang pria Badui di hadapannya. Ya Karim, Ya Karim. Nabi Muhammad lalu meneruskan bacaan zikir itu. Ya Karim, Ya Karim Pria itu kemudian berhenti di sudut Ka'bah, Lalu mengulangi membaca zikir yang sama Ya Karim, Ya Karim Nabi yang posisinya berada di belakang pria itu Lalu ikut berzikir lagi Ya Karim, Ya Karim Mendengar ada orang asing ikut-ikutan zikir yang sama Orang badui merasa tersinggung seperti diolok-olok Orang badui lalu menolehkan pandangannya ke belakang. Dan ternyata didapatinya ada seorang laki-laki asing yang berwajah tampan dan gagah sekali. Kemudian bertanyalah pria badui itu. Hei lelaki tampan, apa kau memang sengaja mengolok olok diriku karena aku adalah seorang Arab badui? Kalau saja bukan sebab kau tampan dan gagah, pastilah kau akan kulaporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad sang utusan Allah. Setelah mendengar penuturan pria Badui itu, Nabi Muhammad lantas meresponnya dengan senyum dan bertanya Apa kau tak mengenali Nabi Muhammad, hey, orang Arab Badui? Orang Badui menjawab Aku belum mengenalinya Nabi meneruskan Lalu bagaimana dirimu beriman kepadanya? Orang Badui menjawab Aku percaya dengan mantap atas kenabihannya Meskipun diriku belum pernah sebelumnya melihatnya Dan diriku membenarkan kerasulannya Meskipun diriku belum pernah sebelumnya bertemu dengan dirinya Nabi Muhammad kemudian berkata kepada orang Badui Wahai orang Arab Badui Ketahuilah bahwa diriku ini sebenarnya adalah nabimu di dunia Dan kelak menjadi penolongmu di akhirat Mendengar jawaban nabi Tercenganglah pria badui itu Ia sepatak percaya bahwa lelaki tampan di depannya adalah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Pria badui bertanya Benarkah Tuhan adalah Nabi Muhammad? Nabi menjawab Ya benar, aku adalah Muhammad Mendengar pengakuan itu Sontak orang badui langsung tunduk untuk mencium kaki Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Nabi yang melihat sikap hormat taklim orang Badui itu, beliau lalu menarik tubuh orang Badui dan berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perilaku itu biasanya dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Perlu kau tahu bahwa Allah itu mengutus tiruku bukan untuk menjadi orang takabur yang minta dihormati atau diagung-agungkan, tetapi Allah mengutusku demi membawa berita." Saat itu, tiba-tiba Malaikat Jibril salam turun ke bumi dengan membawa berita langit Malaikat Jibril lalu berkata kepada Nabi Wahai Muhammad, Tuhan AS mengucapkan salam kepada engkau dan bersabda Katakanlah kepada orang Arab Arabadu itu, supaya dia tak terpesona dengan belah kasih Allah Ketahuilah bahwasanya Allah akan menghisapnya di hari mahsyar kelak. Allah akan menimbang semua amal perbuatannya, baik amal kecil maupun amal besar setelah menyampaikan berita itu, Malka Jibril lantas pergi. Setelah mendengar berita dari langit, orang Arab Badwi itu lalu berkata, Demi keakuan dan kemuliaan Allah, jikalau Allah akan membuat perhitungan atas amal-amalku, maka aku pun juga akan membuat perhitungan dengannya. Nabi bertanya, Apa yang akan kau perhitungkan dengan Allah? Orang Badwi menjawab, jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosaku Maka aku akan memperhitungkan Betapa begitu besarnya pengampunannya Jika Allah kelak akan memperhitungkan Kemaksiatan-kemaksiatanku hmm. Maka aku juga akan memperhitungkan Betapa besarnya keluasan pengampunannya Jika Allah memperhitungkan kekiran diriku Maka aku juga akan memperhitungkan Betapa besarnya kedermawanannya Mendengar jawaban indah dan jawaban benar dari orang Arab Badui itu Lantas membuat Nabi Muhammad SAW menangis Bahkan air mata Nabi berpecucuran mengalir sampai membasahi janggut beliau Saking hebatnya tangis harun Nabi Muhammad ini Lantas sampai membuat Malaikat Jibril kembali turun lagi ke bumi Malaikat Jibril langsung berkata Wahai Muhammad Tuhan assalam menyampaikan salam kepada dirimu Dan Allah berfirman Berhentilah menangis kau wahai Muhammad Sungguh karena sebab tangisanmu Penjaga arsip sampai lupa dari membaca tasbih dan tahmidnya Sehingga ia pun tergoncang Katakanlah kepada teman kamu itu bahwasanya Allah tak akan menghisapnya Dan tidak pula akan memperhitungkan kemaksiatannya Allah sudah memaafkan segala kesalahannya dan ia orang Arab badui itu akan menjadi temanmu Muhammad kelak di surga. Mendengar kabar berita yang menakjubkan itu, Orang Arab badui itu lantas merasa bahagia sekali. Saking terharunya, orang badui itu lantas menangis tak kuat menahan keharuan. Ia merasa bersyukur sekali setelah mendengar berita bahwa dirinya kelak tak akan dihisap Allah karena Allah telah mengampuni segala kesalahannya. Bahkan kelak ia akan bersama Nabi Muhammad di surga Subhanallah